hello everyone how you doing welcome back on my watch youtube channel still with me Tio nah kali ini gua bakal bahas brand yang jarang banget gue review ya emang jarang sih Gue pernah nge-review brand ini berapa tahun lalu ya ciiiih model apa sih ini nah ini salah satu t-show yang masuk di family heritage dia ini adalah Tissot Heritage 1936 atau 1936 Automatic ya gue ada cerita sedikit nih tentang style ini ya ceritanya setelah dampak Perang Dunia 1 uh jaman behula tuh setelah dampak Perang Dunia 1 para pria mulai memakai jam tangan daripada jam saku karena alasan kepraktisan ya dan para pembuat jam pada masa itu mulai memodifikasi jam saku dan mengelas bagian case untuk menambahkan lak ya. Kalian ngerti kan lak nah, itu yang ini, yang biasanya buat rumahnya strap nih. Jadi biar bisa dipakai menjadi dudukan strap. Nah jadilah yang awalnya jam saku bisa digunakan di pergelangan tangan. Modifikasi T-Show membuat luck menjadi salah satu warisan Tisho 1936 saat itu. That's why namanya Heritage. Movement sama kalibernya itu dia menggunakan automatic dengan kaliber ETA 2895 strip 2 atau kaliber 11 setengah inch ya. Nah untuk power reserve nya dia kurang lebih kalau terisi penuh ada di 42 jam Case nya stainless steel Nah untuk glass material nya kalian pasti udah tahu terbuat dari sapphire crystal Nah untuk case back nya Nah karena masih ketutupan gue lepas dulu nih strap nya ya Gue lepas dulu nih strap nya hmm, Namanya See through case back, jadi kalian seperti yang kalian lihat di sini, kalian bisa lihat rotornya ya. Tapi modelnya unik juga, ya. Eh? Nggak langsung kebuka, tapi masih bisa ditutup. Mungkin ini yang masih menandakan ciri khas jam saku ya. Jadi dibuka tutup, kalian bisa lihat movementnya. Oke, okay. nah nice. Kalau ditutup gini jadi polos. Nah, untuk diameternya ini yang menjadi favorit gua ya diameternya ini kurang lebih cuman di 36 mm dan untuk ketebalannya sendiri cuman di 11 mm jadi lumayan gak terlalu tebal dan diameternya juga pas untuk water resistnya disini 50 meter so kalau ada pertanyaan ini bisa dipakai berenang atau enggak enggak eh, jawabannya enggak nah salah satu yang gua suka dari model jam ini adalah modelnya yang benar-benar uh, klasik ya klasik vintage atau mungkin ada yang bilang modelnya kayak monarch tapi nggak juga sih yang pasti ini modelnya emang zaman dulu banget ciri khas jam saku juga dari bentuk hands nya terus yang gue suka adalah marker angkanya ya indeks markernya ini angkanya lengkap banget jadi 12 10 blablabla itu lengkap nggak ada yang terganggu macem-macem jadi lebih gampang dibaca, terus dayalnya juga lebih banyak ke warna putih sama grey dan yang bikin gue suka lagi di sini detiknya berbentuk sub second, jadi kayak nggak ngeganggu uh, yang lain. Dan walaupun di sini nggak ada date-nya ya, nggak ada fitur tanggal, tapi gue justru suka. Kenapa? Karena fitur date ini kalau seandainya disematin di angka tiga, misalkan. Itu pasti akan mengganggu banget estetikanya Jadi gue lebih seneng yang seperti ini Presisi semuanya udah Udah sempurna Angkanya lengkap Terus brand tishonya Ada di tengah Sub dialnya juga di tengah di bawah Sama yang pasti Handsnya juga center. Jadi udah cukup clean dial seperti ini dan ini salah satu ciri khas crown dari jam saku juga. Karena jam saku dulu kebanyakan manual ya harus diputer. Kalau ini sih udah otomatik tapi ada fitur hack and winding juga. So kalian muter crownnya juga enak karena dia gede. Nah kalau dipakai di pergelangan gua yang 14,4 pas banget dong. Nih kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini sebetulnya karena tongkrongannya dia vintage ya atau mungkin klasik desain heritage jadinya lebih berasa timeless walaupun mungkin ada orang yang bilang oh desainnya jadul banget enggak ini desain timeless yang sampai kapanpun mau dipakai dimanapun akan tetap berasa auranya <gambil> ini keren. Nah untuk harga sendiri gimana? Nah untuk harga untuk T104 ini kalian bisa ngeluarin budget sekitar 12 juta 298 Jadi kalau diplotin kemungkinan di 12 juta 300 ya. Inilah T104 228161200. Oke, nah next. Yang ini. Nah, ini agak gede. Serupa modelnya tapi enggak sama. Nah, bedanya apa? Ntar, gue kasih tahu faktanya dulu. Ini adalah T-Show Petite Seconde Baselworld 2018. Nah, koleksi t Heritage merupakan representasi kembali di era kejayaan pada sejarah t Jam tangan terinspirasi oleh desain koleksi T-Show pada tahun 1943 ya pada saat itu digunakan oleh pria di perkotaan dan sangat dicari karena presisi waktunya dan keindahan tampilannya overall ini modelnya nggak seklasik yang ini tapi udah ada uh, modern touch ya kalau gue bilang dari bentuk marker angkanya Nah kalau di sini dia sub-dialnya kalau tadi di atasnya angka 6 kalau ini sub-dialnya atau sub-secondsnya ada pas banget di angka 6 dan dia uh, agak nutup ya bener-bener nutup jadi angka 6 jadi irang karena ini diisi oleh uh, sub-secondsnya tapi yang bikin gua suka adalah sama-sama clean dial jadi angkanya semua terbaca jelas Terus warna dialnya sendiri juga kontras sama warna marker-markernya, jadinya lebih enak dibaca. Crownnya ini nggak terlalu gede, tapi masih oke okay untuk di setting ya, nggak terlalu susah pegangnya juga. Untuk case-nya sendiri dia terbuat dari stainless steel. Nah untuk glass materialnya juga sama, sapphire crystal nah untuk casebacknya ini dia see through caseback nah untuk movement kalibernya berapa nah kalau yang tadi ini kan uh, movement kalibernya dia kan automatic nah kalau ini manual winding ya movementnya itu manual winding atau pure mechanical ya bukan automatic tapi pure mechanical manual winding dengan kaliber ETA 6498 strip 1 jadi exhibition nah ini yang membedakan manual dengan otomatis buat kalian yang masih bingung kalau otomatis tuh kan biasanya ada rotornya ya yang setengah lingkaran yang biasa suka muter-muter-muter nah itu namanya rotor nah rotor tuh hanya ada di jam otomatis. nah bedanya apa? walaupun sama-sama mekanikal Bedanya kalau yang manual ini untuk ngisi dayanya kalian harus ngengkol alias puter crownnya. Eh sorry, puter crownnya seperti ini. Nah, Dengar nggak bunyinya? Krek, krek, krek. Nah ini biasanya diputar sampai berasa berat. Mungkin kalau jam saku yang zaman dulu biasanya kalau udah diengkol kalau dia udah berhenti tek nggak bisa diputar lagi berarti itu udah maksimum. Ya, kalau sekarang mungkin nggak sampai berhenti tapi udah berasa berat banget. Ya. Nah, udah kayak gitu udah berat tuh. Nah, untuk diameternya sendiri dia ada di 42 mm. Untuk ketebalannya lumayan tipis ada di 11 mm. Ya, water resistance nya tadi 50 meter. dan on hands di wrist gua yang cuma 14 mm. Pak, lumayan gede karena dia lug-nya panjang kayak tanduk so kalau dibandingin yang ini gue masih lebih prefer yang ini ya karena jauh lebih kecil nah ini dia nah untuk harganya sendiri berapa? harganya di kisaran yang kurang lebih hampir sama ada di 12.540.000 mungkin kalau kalian mau ini ya di 12.600.000 kurang lebih dan ini sama-sama t-show yang mengusung uh, style heritage Toh, historical ya. Yuk, langsung aja diborong ya buat kalian yang mungkin udah pernah ngincer tapi masih ah, ya, enggak ah, ya. Mungkin karena harganya atau mungkin karena oke, okay, enggak sih. Nah, di video kali ini semoga membantu. Ini oke okay banget, menurut gua justru lebih uh, worth untuk dikoleksi sih ya, karena modelnya yang uh, itu tadi uh, punya nilai history juga bukan berarti yang lain enggak ya tapi ini uh, klasik banget jadi gue rasa ini harus ada di kotak jam juga sih so buat kalian yang udah mau hunting langsung silahkan ke website kita di jamtangan.com atau lihat aplikasi kita di jamtangan.com juga ya kalau video ini dirasa membantu kalian dan kalian suka gue saranin buat subscribe terus jangan lupa sekaligus nyalain loncengnya yang buat udah subscribe juga jangan lupa nyalain loncengnya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe ya pokoknya supaya kalian nggak tertinggal info-info terbaru dari kita. Plus kalau seandainya kita lagi bikin surprise surprise, buat yang udah lama tahu mereka pasti tahu deh. <laughs> If you know you know. Oke, okay? happy shopping. Thank you buat kalian semua yang udah nonton review kali ini and